Adaptasi kebiasaan baru atau yang disebut dengan New Normal Rumah Sakit Anisal menggunakan prinsip New Normal dalam menjalankan tugas dan pelayanannya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dan aturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dalam adaptasi kebiasaan baru, semua masyarakat dituntut untuk mengubah pola perilaku lama dan memudayakan pola perilaku baru semua lapisan masyarakat diwajibkan untuk melakukan pola hidup bersih sesuai protokol kesehatan agar bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya dan mencegah penularan COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru selalu diterapkan oleh seluruh karyawan rumah sakit Anissa agar dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Semua karyawan di rumah sakit Anissa selalu mematuhi segala peraturan yang ada Menerapkan pola hidup bersih dan sehat sehingga dapat menjaga diri sendiri maupun pasien Tidak hanya semua karyawan, namun rumah sakit Anissa juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada seluruh pengunjung rumah sakit Anissa Untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak Proses pemenuhan gizi dan nutrisi pasien di rumah sakit Anissa juga merupakan prioritas dalam adaptasi kebiasaan baru dengan melalui pola nutrisi gizi yang seimbang membuat pasien lebih cepat pulih sehingga Rumah Sakit Anissa memberikan pelayanan gizi dan konseling gizi kepada pasien secara profesional dan juga tetap menjaga diri dari lingkungan agar aman pasien dan aman petugas. Semua karyawan di Rumah Sakit Anissa selalu menggunakan alat perlindungan diri sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan dekontaminasi terhadap semua alat yang akan digunakan terhadap pasien, diharapkan untuk dapat mencegah penularan dan memutuskan mata rantai COVID-19 Kita bisa lebih aman dan produktif dengan menerapkan pola kebiasaan baru Mari bersama-sama menjadi pahlawan dengan terus menerapkan protokol kesehatan pada diri kita dan lingkungan sekitar kita Ladies and gentlemen, Rumah Sakit Anissa ready for new normal